pemikiran adalah bayangan dari perasaan kita selalu lebih gelap, lebih kosong, dan lebih sederhana bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia saya tidak sedih kalau anda telah membohongi saya, tapi saya justru sedih karena sejak saat itu saya tidak bisa percaya lagi kepada anda Keuntungan dari punya ingatan buruk adalah, orang bisa menikmati beberapa kali hal-hal bagus seperti pertama kali. Sesungguhnya manusia adalah arus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut, untuk menerima arus tercemar tanpa menjadi kotor. Selalu ada kegilaan dalam cinta, tapi juga selalu ada alasan dalam kegilaan. Kita mencintai hidup, bukan karena kita terbiasa hidup, tapi karena kita terbiasa mencintai. Apa yang tidak membunuh saya, membuat saya lebih kuat. Lebih baik tidak tahu apa-apa, daripada tahu banyak hal tapi hanya setengah-setengah. Jika Anda melihat jauh ke dalam jurang, jurang juga melihat ke dalam Anda. Lebih mudah memperbaiki hati nurani yang buruk, daripada mengatasi reputasi yang hancur. Tidak ada sesuatu pun yang pernah berhasil, dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu dengan semangat yang kuat. Tanpa musik, hidup akan menjadi kesalahan. Kesenangan dalam melakukan kejahatan kecil, menghindarkan kita melakukan kejahatan besar. Lapangan es yang licin adalah, surga bagi mereka yang pandai berdansa. Keyakinan adalah musuh yang lebih berbahaya, bagi kebenaran daripada berbohong. Barang siapa yang tidak mampu memberi apa-apa, dia juga tidak bisa merasakan apa-apa. Mengerjakan hal-hal hebat itu sulit, tapi memerintahkan hal-hal hebat lebih sulit lagi. Semua pikiran yang benar-benar hebat lahir saat berjalan. Seseorang lebih mudah bergaul dengan hati nuraninya yang buruk, daripada dengan panggilan buruknya. Anak mana yang tidak punya alasan untuk menangis tentang orang tuanya? Selalu ada hal-hal tak masuk akal dalam cinta, namun anehnya, hal-hal tak masuk akal tadi selalu memiliki alasan pembenaran. Apa yang dilakukan karena cinta, selalu terjadi melampaui kebaikan dan kejahatan. Percayalah pada saya, memanen rahasia kesuburan terbesar dan menikmati keberadaan berarti, hidup dengan berbahaya. Penulis harus tutup mulut ketika karyanya mulai berbicara. Kadang-kadang orang tidak ingin mendengar kebenaran, karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur.